Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya perasaan tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terupdate dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi terbaru Di Persahabati ya, kita simak juga nih Ada vlog momen yang sangat Spesial banget untuk warga Konoha Di channel Youtube Leslan Entertainment Saat Papa Bilar collab Bareng dengan Bang Haris Prisa Ada sebuah Momen kejutan nih untuk warga Konoha ya Karena Papa Bilar menyampaikan Bahwa bakal ada kajian Musyawarah dan tentu persahabat yang akan mengundang Beberapa Ustadz diantaranya ada UAS Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat diantaranya ya, Semoga ya kita doakan Terlaksana keinginan Papa Bilar Ada kajian musyawarah dan akan dihadiri oleh Ustadz ternama Di Indonesia ada Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat Itulah diantara Ustadz yang akan mengisi kajian musyawarah Doakan yang terbaik Mudah-mudahan persahabat dia disegerakan Masya Allah kita pastinya selalu mendukung Selalu mendoakan dan mensupport yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh idola kita Momen ini pun direpost kembali oleh akun leslar underscore seek Banyak sekali tanggapan dan respon juga yang diberikan Yakni dari akun instagram Irawati underscore 75 mengatakan Amin ya Rob Semoga anak-anak baik ini tergabung dan istiqomah Dalam kajian musyawarah Amin doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat vitamin bahagia juga kita dapatkan akhirnya mendapat cidukan nih di rumah leslar papa bilar bunda lesti lagi bukber atau buka bersama dengan The Sungkar Family Ada Abang Tilku Wisnu Aduh, Masya Allah banget ya pokoknya Ramai banget nih Rumah Leslar hari ini Bukber bersama family The Sungkar. wow, Masya Allah, pokoknya ya saya selalu ya Kejutan bahagia pasti akan selalu disuguhkan Selalu diberikan Dari idola kesayangan kita dan postingan ini pun persahabat direpost oleh Agun sendal putih handscore Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Ada Sungkar Family di rumah Leslar. Salvo sama Bang Wisnu yang semangat banget nyuapnya. Kita simak ya. Abang Wisnu emang lagi tentunya makan tuh, masya Allah. Dan ada Ukasha. Ini sih cute banget ya pastinya Baby Ini kolaborasi langsung dengan Ukasha. Kejutan spesial selalu akan dihadirkan. Dari Leslar Entertainment Dan selanjutnya sahabat, Sekitar mengingatkan kembali Jangan lupa malam hari ini Ada idola kesaingan kita di acara Festival Ramadan 2022 Di Indesiar Untuk pengisi acara malam hari ini Ada A. Irfan Hakim Ada Abiranzi, Gilangdir, Garu Ben Ongsu, Jirayud, Lesti Kejora Maeswa Iman Cici Paramida, Parto, dan Ustaz Itulah yang akan Mengisi acara malam hari ini Jangan sampai lupa, habis soal tarawih para sahabatnya kita menyaksikan acara festival Ramadan Karena ada idola kesayangan, Bunda Lesti yang akan menyogokkan kejutan bahagia untuk kita semuanya Disimak juga bersama di kalimat info resmi dari Indosiar Malam ini kita akan seru-seruan bareng Para juri Soima, Cici Paramida, Parto Patrio, Ustaz Salmed serta para host ada Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Lesti Kejora, dan Jirayut Di festival Ramadan, nantikan penampilan peserta Marawis dan keseruan-keseruan di pagung festival Ramadan malam ini. Pengesian ini akan heboh banget ya, karena ada Bunda Lesti Kejora yang akan selalu meramaikan suasana di acara festival Ramadan.